Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat let's do Lovers, Belovers, dan Lesnar Lovers dimanapun kalian berada. Selamat pagi, selamat datang, dan bergabung kembali di channel Youtube DivaTV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik Kabar bahagia dari idola kita, Lesti dan Rizky Mila.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 Baiklah sahabat untuk menemani santai pagi kalian saat ini di Jumat yang berkah ini bang Min akan selalu menyuguhkan info-info menarik Dan pastinya kabar spesial dari idola kita Dan mudah-mudahan di Jumat berkah ini persahabat, Kita semuanya selalu diberikan kesehatan Selalu dilancarkan segala apapun yang dilakukan Amin Diawali persabat dengan tentunya pesan-pesan penting banget nih persahabatnya Harus diingat untuk semuanya terkhusus para netizen yang selalu nyinyir Yang selalu memfitnah, yang selalu zalim kepada orang lain Ini ada kata-kata yang luar biasa Hati-hati dengan orang yang tak membalas ketika disolimi Ini... Harus diperhatikan, harus didengarkan oleh para netizen yang selalu nyinyir Terkhusus kepada leslar, persahabat ya Hati-hati dengan orang yang tidak membalas ketika dizolimi Hati-hati, persahabat ya Tentunya mudah-mudahan kita semuanya selalu dijauhkan dari orang yang tidak baik Kemudian juga berikutnya Di sini ada postingan video, persahabat Pasti kalian juga kenal ya dengan Abah Jajang yang rumahnya tentunya lagi viral banget di Cianjur Persahabat ya, rumah yang tentunya dekat dengan air terjun Ini mengingatkan kita kepada rumahnya Bunda Lesti kejora Namun, yang bikin bangga sekali persahabat Abah Jajang ini, ini beliau pingin banget persahabat ketemu dengan Lesti Wah, Masya Allah persahabat ya momen ini pun juga kembali Oleh aku Lesti Allah fatih anuskori FC Disitu dikatakan dalam caption yang ditulis tahu Aba Jajang yang rumahnya lagi verong gak? Masya Allah, beliau ingin banget ketemu dengan Lesti. Wow, luar biasa. Komentar pun begitu banyak, tersabar diberikan. Di antaranya terikun haryati Mika mengatakan, Nah, no, paskan Emil posting ini aku komen juga, tapi telat beberapa jam dari posting. Rumah Lesti juga depannya curuk Pak. Eh, abah Jajang ingin ketemu Lesti. Aduh, Masya Allah, persahabat ya. Mudah-mudahan dipertemukannya untuk apa Jajang bersama Bunda Lesti, dan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Amin. Kemudian juga persahabat berikutnya, kita lihat nih ada tentunya potret Bunda Lesti, Papa Bi, dan Kak Rivi bersama dokter kandungan persahabat ya. Tentunya hanya bisa mendoakan yang terbaik, apapun tentunya yang dilakukan oleh Bunda Lesti dan Papa Bilar, ini selalu dimudahkan selalu men yang terlebih pokoknya untuk idola kesayangan kita kemudian juga selanjutnya kita lihat di postingannya ke Make Makeup 5 jam yang lalu mengunggah tentunya postingan dapat kiriman THR dari Bunda Lesti wow luar biasa banget nih idola kesayangan kita tanpa kohar-kohar, tanpa diumbar tentunya Bunda Lesti memberikan THR kepada Risky Makeup Kak Rizky Makeup di sini mengucapkan terima kasih, terima kasih adekku, Lesti Kejora berkah selalu, amin. Di Jumat yang berkah ini, persahabat yang mudah-mudahan barokah, rezeki, idola, kesayangan kita bisa nular ke kita semuanya, amin. Kemudian juga untuk berikutnya, persahabat, kita simak di story Buna Lesti, inilah orang baik. Selalu dikelilingi oleh orang baik Bunda Lesti semalam pun mengunggah Tentunya fastikan Farsel dan Hempers Yang tentunya diberikan dari sahabat-sahabatnya Untuk Bunda Lesti Masya Allah Diantaranya dari Kak Natali Dari Kak Syifa Haju Ada juga dari Kak Septi Sregar Dan Bang Putra Masya Allah mudah-mudahan berkah terus Dan semoga silaturahmi tetap terjaga Dan terjalin dengan baik untuk berikutnya juga persahabat jangan lupa untuk warga konoha voting bunda lesti di ajang SCTV Music World 2023 salah satunya di aplikasi video Yuk gasken semangat mudah-mudahan kekompakan kita membuahkan hasil bunda lesti bisa memborong piala penghargaan di ajang SCTV Music World 2023 karena bunda lesti masuk di tiga kategori yang pertama penyanyi dangdut paling top yang kedua kategori video klip paling ngetop Dan yang ketiga itu lagu dangdut paling ngetop Bismillah tiga-tiganya menang dan bisa borong piala penghargaan Untuk berikutnya juga persahabat makin bangga dengan Abang El perkembangannya yang begitu luar biasa persahabatnya Memang terlihat baby BBL makin hari, terlihat makin aktif, makin menggemaskan Dan falsnya selalu membuat kita bangga ini juga disampaikan oleh Dr. Jamila Yang semalam mengunggah foto bareng Lesti dan BBL Di situ Kak Jamila juga mengatakan Yang bikin salah fokus lihat perkembangannya BBL Yang gemes banget, udah ada beberapa kosakata Motorik kasar dan motorik halus sesuai perkembangan Alhamdulillah rasahabat Termasuk itu adalah aspek sosial kemandiriannya Makin pintar banget abang El Alhamdulillah persahabat ya perkembangannya Tentunya berkembang dengan baik Mudah-mudahan BBL selalu sehat Selalu menjadi kebanggaan kedua orang tuanya Amin Dan persahabat ya Bangun juga akan selalu mengingatkan Untuk kita semuanya Jangan lupa menyaksikan live tiktoknya Papa Bi dan Bunda Lesti Yang akan disiarkan di tiktoknya Rizky Bilar Tentunya hari ini adalah jadwalnya idola kesayangan kita live, per ya. Bismillah saja, doakan yang terbaik. Mudah-mudahan kejutan bahagia selalu kita dapatkan dari Lesti dan Rizky Bilar. Jadwal bunda Lesti, Papabi, live itu setiap hari Selasa dan hari Jumat, per sahabat. Setiap jam 3 sore mulai untuk live, sampai malam juga ada sesi keduanya. Dan pastinya selalu menyuguhkan kebahagiaan kekiutan romantis dan kegeserkan selalu diperlihatkan oleh Lesti dan Bilar doakan yang terbaik untuk mereka dan kita semuanya mudah-mudahan selalu bahagia selalu sehat dan berkah berkah rezekinya Amin di tempat masih menunggu kabar terbaru hingga cadukan vitamin dari Lesti dan Bilar selanjutnya jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru kabar baik kabar bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar Ini informasi di pagi hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Bang ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh